5 4 3 2 1 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Di channel youtube Kak Citra hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik khususnya kelas 3 Untuk adik-adik kelas 3 nih selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar di tema 1 yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup pembelajaran yang pertama kita langsung saja ke materinya ya makhluk hidup di sekitar kita ada banyak makhluk hidup di sekitar kita makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama Yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup Untuk mengetahui ciri-ciri Cicak sebagai makhluk hidup Nyanyikalah lagu berikut ini Lagu ini sesuai dengan pelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup Adik-adik pasti tahu kan lagu Cicak-cicak di dinding. Yuk kita coba nyanyi Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hap Lalu ditangkap Nah dalam syair cicak di dinding ini Kak Citra punya tanda persegi dan persegi panjang Untuk Syair atau lirik yang diberi tanda persegi berarti dinyanyikan pendek Sedangkan yang diberi persegi panjang ini dinyanyikan panjang Ya, Jadi dalam kita bernyanyi ada nada yang dinyanyikan pendek Ada nada yang dinyanyikan panjang Jadi ini sesuai dengan lagunya Cicak cicak di dinding Nah disini Dindingnya adalah pendek, dingnya panjang karena e, di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa itu dinyanyikan panjang. Perhatikan kembali syair lagu "Cicak di Dinding". Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri. Dapat bergerak dengan cara merayap di dinding Dan memerlukan makanan Makanan cicak adalah nyamuk Nah Deddy pasti pernah lihat ya cicak ini Dia makannya adalah nyamuk Ikan juga makhluk hidup Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak Nah kita mau belajar nih membedakan ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak. Kak Citra punya gambarnya di sini, ada ikan, ada cicak juga di situ. Nah, kita belajar dulu yang cicak. Cicak itu dapat bergerak. Ikan juga dapat bergerak ya, adik-adik ya. Cicak bergeraknya dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cica ini bernafasnya dengan paru-paru kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding makanya adik-adik kenapa uh, cicak itu tidak bisa jatuh ya bukan tidak bisa jatuh tapi bisa merekat di dinding dan merayap itu karena di kakinya itu ada bantalan perekat yang namanya spatula Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ini adalah ciri-ciri cicak. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari ikannya. Kita cari informasi tentang ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang, jadi bergeraknya berbeda dengan ikannya. Uh, dengan uh, cicak, ya, cicak tadi merayap. Kalau ikan itu berenang, ikan berenang menggunakan siripnya, lalu ekornya itu digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet Nah kamu kalau sering memancing itu ada uh, pelet atau makanan ikan bisa juga kalian gunakan cacing Nah ikan sendiri itu bernafas dengan yang namanya insang Jadi ada alat pernafasan khusus untuk ikan namanya insang Ikan berkembang biak dengan cara bertelur ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui ya Adik-adik. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, makhluk hidup itu pasti bernafas. Jadi kalau tidak bernafas, tentunya disebut makhluk mati, ya. Lalu makhluk hidup itu bergerak. Ya, ke apakah tumbuhan bergerak? Iya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara tumbuhan bergerak. Lalu makhluk hidup itu bisa bertumbuh dan berkembang ya? Adik-adik termasuk makhluk hidup juga Karena adik-adik manusia, manusia itu termasuk makhluk hidup Bertumbuh dan berkembang Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum Hewan tumbuhan manusia perlu makan dan minum Makhluk hidup itu bisa berkembang biak ya. Atau mempunyai anaknya Itu berkembang biak Dan ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan Nah nanti akan kita pelajari di subtema 1 ini Cicak dan ikan Memiliki persamaan dalam cara berkembang biak Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari seribu butir telur. Ternyata, ikan itu sekali bertelur, ya. Ikan mas di sini banyak sekali, sampai seribu butir telur. Bayangkan, telur ikan sebanyak seribu butir. Apakah telurnya seperti telur ayam? Ini adik-adik telurnya kecil-kecil, jadi bisa banyak nih telur si ikan mas ini. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan seribu? Nah, di sini kita akan belajar menulis bilangan. Ya, Pertama yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Kak Citra punya bilangan ini. Kalau ada bilangan ini, maka bilangan ini tuh dibaca seribu. Ya, ingat ada empat. Uh, angka di situ. Nah, kalau empat angka sudah masuk dalam ribuan. Dulu kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan. Nah, kalian harus ingat ya. Kalau kita urutkan dari belakang, ini satuan, ini puluhan. Ini ratusan, ini ribuan Maka dibaca seribu Bilangan berikutnya ini dibaca Ya ini dibaca dua ribu Bilangan ini dibaca tiga ribu Lalu bilangan ini adik-adik Nah kita harus tahu dulu bahwa angka yang paling depan ini adalah ribuan Maka kita bisa membacanya 4.000 Lalu ratusannya ada 1 Kalau ratusannya ada 1 berarti dibaca 100 Puluhannya 0, satuannya 0 Jadi ini dibaca 4.100 Sekarang ini jika dibaca bilangan ini adalah ini angka 5 menempati ribuan berarti 5000 2 menempati tempat ratusan berarti 200 5 menempati ang, eh, tempat puluhan berarti 50 nah disini satuannya 0 maka kita baca 5250 bilangan berikutnya dibaca kita lihat dari depan ya ini dibaca 6.000. Ratusannya tidak ada, berarti kita tidak sebutkan nanti ratusannya. Lalu di sini ada 50. Berarti cukup kita baca 6.050. Lalu kalau ini, ya, setelah ribuan maka kita akan mengenal ini dibaca 10.000. Ya, Adik-adik harus mengenal Bilangan sampai 10.000 Untuk di kelas 3 ini Sekarang kita akan belajar Menulis bilangannya Jika ada 7.000 Maka kita menulisnya Kita tulis dulu Angka 7 Lalu kita beri 0 Di belakangnya sebanyak 3 Ini dibaca 7.000 karena tidak ada ratusannya Puluhannya satuannya 2700 Nah berarti cara menulisnya kita tulis dulu angka 2 Lalu ratusannya tujuh Puluhan dan satuannya tidak ada maka kita menulisnya seperti ini adik-adik Dua titik tujuh Bacanya dua ribu tujuh maka kita tulis ribuannya 5 ratusannya 5 puluhannya lima puluh, tapi satuannya tidak ada. Maka kita tulisnya seperti ini, 5.550 dibacanya lima 9.000 maka ditulisnya. Ya sembilan titik nol nol nol bacanya 9000 8.345 Nah kita tulis ribuannya delapan, ratusannya tiga, puluh hanya empat, satuannya lima. Berarti ini lengkap. Berarti cara menurutnya seperti ini adik-adik delapan titik 3060. Maka kita tulis ribuannya ada 3, ratusannya tidak ada ya di situ, puluhannya ada angka 6, satuannya ya satuannya tidak ada berarti kita menulisnya 3.060. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Kak Citra punya lima bilangan yang Kak Citra ajak nih. Ayo kita baca ini bilangan berapa? 5000, 1000, 3000, 2000, 4000. Jika kita ingin mengurutkan, maka kita harus melihat angka yang paling depan dulu, yaitu angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa kita langsung urutkan. Dan kebetulan di sini angka ribuannya berbeda semua. Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil Kita lihat angka ribuannya yang terkecil mana dulu 5, 1, 3, 2, atau 4 Ya paling kecil adalah 1 Maka urutan yang pertama adalah angka 1000 Lalu urutan yang kedua Ya urutan yang kedua adalah angka 2000 Setelah 2 berarti angka 3 Berarti urutan berikutnya 3000 dan urutan berikutnya 4000 dan yang paling besar adalah 5000 Nah sekarang dibalik Kalau diurutkan dari yang terbesar Otomatis kebalikannya adik-adik 5000 4000 3000 2000 1000 Masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar Nah Kak Citra punya lima bilangan lagi Kita lihat eh uh, ribuannya. Ternyata ribuannya sama, Kak. 6 6 6 6 6. Lalu bagaimana cara mengurutkannya? Setelah melihat ribuannya, kalau ribuannya sama, kita lihat angka ratusannya. Nah, kebetulan di sini angka ratusannya 5 3 9 7 2. Berbeda dik Adik. -adik. Jadi bisa kita urutkan dari angka ratusannya. Karena angka ribuannya tidak bisa kita urutkan. Karena ribuannya sama. Maka kalau diurutkan dari yang terkecil kita lihat nih ratusannya. 5, 3, 9, 7, 2. Yang paling kecil adalah 2 ini miliknya 6200. Maka bilangan yang paling kecil adalah 6200. Lalu bilangan berikutnya yang mana? 5, 3, 9, atau 7. Ya, 3 berarti bilangan berikutnya adalah 6.300. Sekarang tinggal 3 nih. 5 9 7. Ya, 6.500 karena 5 ratusan di sini yang terkecil. Berikutnya 6.700 dan yang paling besar adalah 6.900. Jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka tinggal sebaliknya adik-adik. 6.900, 6.700, 6.500, 6.300, dan yang paling kecil adalah 6.200. Lalu Kak Cica punya contoh lagi. Di sini kita lihat ribuannya sama, 7.000 semua. Ratusannya sama, 400 semua. Lalu bagaimana mengurutkannya? Kita lihat kalau ribuan ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya, adik-adik, ya. Lalu kita lihat, kita bandingkan puluhannya di sini dua, lima, tujuh, empat, enam, ya. Jangan lihat ribuannya, jangan lihat ratusannya, tapi kita lihat puluhannya. Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah mana dulu nih adik-adik dari kecil. Ya, 7.420 lalu 7.440 berikutnya 7.450 7.460 dan 7.470 itu kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar nah sekarang sebaliknya kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil kita tinggal balik adik-adik 7.470 7.460, 7.450, 7.440, 7.420 enam mudah kan adik-adik loh kok masih mengurutkan lagi kak Citra nah di sini ada soal yang berbeda lagi adik-adik ada lima bilangan yang tidak urut ya Nah kita mau urutkan nih Kita lihat dari semua bilangan yang ada Pertama adalah ribuannya dulu Ternyata ribuannya angka 4 semua Maka tidak bisa kita urutkan langsung Lalu setelah angka ribuan kita lihat ratusan Loh ratusannya satu semua Kak 100 semua Jadi tidak bisa kita urutkan juga Setelah ratusan kita lihat belakangnya puluhannya Loh, puluhannya sama, Kak. Berarti, terakhir yang kita lihat adalah satuannya: 7, 5, 4, 6, 3. Jadi, kalau rat, ribuannya sama, ratusannya sama. Puluhannya sama, maka kita lihat satuannya, ya, satuannya kita lihat. Nah kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar kita lihat satuannya 7, 5, 4, 6, 3 Maka yang paling kecil adalah 3 Miliknya 4153 Setelah itu 7, 5, 4, 6 Mana yang paling kecil? Ya 4 ini ya Berarti miliknya 4154 Setelah itu 7, 5, 6 Ya yang terkecil adalah punya 4155 Lalu berikutnya adalah 4156 Dan yang terakhir paling besar adalah 4157 Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil Nah tinggal kita balik adik-adik Adik-adik cari satuannya yang paling besar dulu. Berarti 4157, 4156, 4155, 4154, dan 4153. Begitu adik-adik. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil... Sampai terbesar Nah di sini ada lima bilangan Ingat ya tadi pertama yang kita urutkan Yang kita lihat adalah ribuan Lalu ratusan lalu puluhan lalu satuan Nah ini dari yang terkecil Urutan bilangan adalah Sekarang kita lihat ribuannya Ternyata ribuannya berbeda semua 5, 3, 1, 2, 4 Ini bisa langsung diurutkan adik-adik dari ribuannya maka yang paling kecil adalah 1250. Lalu setelah 1250 dari angka 1, ya angka 2 berarti miliknya 2000 ini. 2250. Setelah angka 2 ribuannya yang paling kecil, ya angka 3 berarti milik 300. Eh, 3250. Bilangan berikutnya 4250 dan bilangan yang paling besar adalah 5250. Kita so, lihat soal berikutnya. Ada lima bilangan. Pertama kita lihat dulu yang ee, ribuannya, apakah ribuannya sama atau berbeda? Oh, ternyata di sini ribuannya sama. Atau berbeda, Adik? -adik? Wah, salah ya Kak Jura ya bilangnya ya berbeda ya yang ber yang sama itu ratusannya ya nah sekarang kita amati empat satu dua tiga lima maka urutan bilangan adalah yang paling kecil dulu yang mana 1.300 lalu 2.300 3.300 4.300 dan yang paling besar adalah 5.300 ribu Nah, selesai juga untuk mata pelajaran tematik kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kak Citra berharap kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, komen di bawah video ini, subscribe juga dan nyalakan loncengnya. Supaya ketika Kak Citra mengupload video baru nih untuk kelas 3,